ini aku tuh seneng banget baca novel. Beberapa diantaranya dari novel ke novel itu ada tahun lalu sih, 20, 2021 itu diawali dengan Baca Haruki Murakami, triloginya yang engaging novelnya, sampai nggak mau berhenti dan itu kayak jadi temen gitu loh. Dari perkembangan suasananya, perkembangan e, tokoh-tokohnya, bagaimana dia dihidupkan, itu betul-betul kayak e, nemenin hari-hariku. Nah, dari situ terus baca novel apa lagi ya ya ngobrol sama teman, rekomendasi terus penasaran banget sama novel Dawu Mas Mahfud Ihwan yang ini bagus banget terus dari sini Anwar Tohari ini bagus banget ini dari sini terus ke ulit, ulit itu super super bagus banget, tapi habis itu novel-novel macam-macam macam-macam, nah ini beberapa yang ada di IFA beberapa yang kupawa aja sih. Nah ini bagus banget juga ini koleksi IFA. Nah dua koleksi IFA ini yang pak tua yang membaca kisah cinta margin kiri Louis Sepulveda walaupun terjemahan kita kadang kurang mantep gitu baca terjemahan tapi ini tipis dan bagus banget. Tebalnya enggak mengintimidasi untuk orang yang tidak terbiasa baca buku tebal-tebal dan ini oke banget. Nah yang aku mau ngobrolin adalah ini nih uh, disebut-sebut sebagai multatuli perempuan namanya. Sekelilu Loft, seorang perempuan ini yang nulis, ada biodatanya singkat di buku ini. Um, apa ya, aku... Mungkin dari sinopsisnya dulu, ini buku penting menurutku, buku penting, yang um, alurnya sederhana, ini menceritakan tentang seorang anak kecil, pokoknya tuh anak kecil bernama Ruki, yang hidup di latarnya itu pedesaan, kayaknya disebutkan di sini tanah Sunda. Tinggal bersama orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal. Nah, sejak kecil sudah sama neneknya berdua. Di latar e, desa yang sangat sederhana dengan e, rumah yang juga sederhana. Nah, e, suatu ketika Ruki itu bertemu atau ada seseorang, ada seorang laki-laki yang ternyata adalah semacam calo tenaga kerja yang datang ke desanya dan mengiming-imingi para warganya um, mengiming-imingi kekayaan mengiming-imingi hal-hal uh, yang barangkali pada saat itu atau pada saat uh, di konteks ini tuh disebut sebagai surganya gitu jadi yang diiming-imingi ke warga terutama para laki-laki para laki-laki yang masih kuat, muda dan terlihat produktif itu diiming-imingi uang yang banyak kemudian uh, perjudian yang mudah dilakukan dan wanita Ruki yang saat itu tergiur malam-malam itu mengendap-endap meninggalkan neneknya dibawalah oleh di calo itu, mereka naik kapal, digambarkan bagaimana naik kapalnya kemudian tibalah mereka di tanah yang bagi rugi itu adalah asing ternyata mereka tiba di tanah Sumatera dan um, dibawa sampai ke tanah Delhi, jadi ini soal um, tenaga kerja, ini soal kuli soal kuli kontrak yang dipaksa atau ditipu dalam tanda kutip untuk kerja paksa di perkebunan, kerja di bandi paksa. Ya. ya kerja paksa. Ini kerja paksa. Jadi ini tentang kisah seorang kuli kontrak bernama Ruki dari kecil hingga masa senja masa tuanya sebagai kuli kontrak di perkebunan Delhi. Nah, ini buku yang sangat uh, Sekali lagi, engaging ya. Jadi, sekali baca dan buka buku ini, tuh, aku nggak bisa berhenti sampai lembar terakhir. Ini, aku habiskan dalam sehari. Novel yang ringkas diterbitkan oleh penerbit umbara Sumatera Utara, Medan, dan sampulnya dibikin oleh Andri Tanam. Mali, Andri Tanam. Jadi, ini menurutku novel penting. Uh, aku gak akan ngasih tau endingnya tapi endingnya itu bikin pahit gitu loh kita jadi ikut ngerasain pahitnya pengalaman di masa kolonial nah, kalau kita tarik ke pembicaraan hari ini ya um, belum lama kan rame itu ya soal apa, acara atau agenda-agenda agenda dekolonisasi dari negara Belanda yang coba mempertanyakan kolonialisme di Indonesia ya, Kupikir itu gila juga kalau kita gak enggak uh, kritis dengan itu ya, karena masa kolonial itu masanya nenek dan kakek kita enggak jauh gitu loh nah, dari situ tuh um, novel ini jadi sangat penting banget tuh itu aku udah berulang-ulang novel itu penting ya, tapi yang tapi kupikir um, selain Memberikan gambaran yang mendetail tentang bagaimana situasi kulit kontrak pada masa um, ini, pada saat ini, per, ini masuknya kan kulit kontraknya harus bekerja di perkebunan deli. Nah, perkebunan deli itu termasuk perkebunan yang cukup tua di Indonesia, selain perkebunan yang ada di Lampung, di Tanah Sumatera. Nah, kebetulan keluarga uh, orang terdekatku, keluargaku itu juga datang dari Tanah Deli yang juga ada kaitannya dengan bagaimana orang di dari Jawa itu dipaksa atau ditipu untuk pergi ke Tanah Deli dan bekerja di sana diperlakukan seperti hewan dan berpisah dengan sanak saudaranya yang ada di Jawa nah hingga hari ini beberapa keluarga itu terputus dengan sanak keluarga. nah dari novel ini aku jadi kepikiran aku dan suamiku itu kepikiran kayaknya kita perlu melanjutkan untuk menggali kembali, menggali kembali um, pohon keluarga, menarik pohon keluarga dari kulit kontrak karena suami suamiku adalah keturunan kulit kontrak generasinya simbah generasinya kakek nenek adalah masih bekerja di kulit kontrak yang kemungkinan adalah generasi terakhir kulit kontrak di perkebunan Delhi yang terputus hubungan dengan sanak saudaranya dan kupikir itu adalah agenda kita yaitu PR besar kita untuk um, menggali hingga membuat menghubungkan antara kisah keluarga yang di tanah Delhi dan di tanah Jawa yang putus jauh sekali, yang terputus jauh sekali dan kupikir disitulah sejarah personal atau mini narasi itu menjadi penting karena aku yakin sejarah sosial itu dibangun dari sejarah-sejarah kecil itu mungkin itu yang aku ingin bagikan dan pikir semangat membaca fiksi dan hari-hari membaca fiksi atau hobi baca fiksi itu ternyata membuat nulis tuh jadi lebih lancar dan mengalir gitu aku nggak menyangka ternyata uh, baca fiksi itu hmm, sangat enak di tubuh dan pikiran aku nggak nyangka sih itu saja